Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Yu hafalkan amalan singkat ini, selagi masih bulan Ramadan. 1. Doa Bagda Salat Witir Subhanal Malikil Kudus, artinya, Maha Suci Allah yang Maha Merajai, lagi suci dari berbagai kejelekan. Dibaca tiga kali, dianjurkan mengeraskan suara pada bacaan ketiga. Robil Malaikati Warruh, artinya, Allah itu rap Malaikat dan Ruh yaitu Jibril. Allahumma ini auzubi ridoka sakotik wa bi muafatika ukubatik, wa auzubika mingka lauuh sisanaan alaik, antaka sainata ala nafsik. Artinya, Ya Allah, aku berlindung dengan keridaanmu dari kemurkaanmu, dengan pemaafanmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjukan kepada dirimu sendiri. 2. Doa pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma inaka, fa'fu afwafafuani, artinya, Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. 3. Doa Bada Salat Duha. Silahkan kunjungi video sebelumnya. 4. Doa ketika berbuka puasa. sahabas somawu wabtalatil, uruwuku wa sabatal ajru insya Allah. Artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah. 5. Doa teruntuk orang yang memberi makan dan minum saat berbuka puasa. Allahumma atim men atamani wa aski men askuni, artinya, Ya Allah. Berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Semoga doa dan zikir di atas bisa diamalkan. Semoga Ramadan kita menjadi penuh kebaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa.